Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Aliyun Maina Azahra Al dengan NPM 218110232. Baiklah, saya akan membahas tentang kesadaran. Apa sih itu kesadaran? Kesadaran itu secara harfiah sama artinya dengan mawas diri atau awareness. Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi di mana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Jadi dia tuh memiliki kendali atas dorongan dari luar maupun dorongan dari diri dia sendiri. Kesadaran itu dibagi dua. Yang pertama kesadaran pasif dan yang kedua kesadaran aktif. Kesadaran pasif ini keadaan di mana seorang individu tuh bersikap menerima aja segala stimulus yang diberikan. Gitu. Jadi dia tuh menerima aja gitu yang kedua ada kesadaran aktif, kesadaran aktif ini adalah kondisi di mana seorang individu menitik beratkan pada inisiatif, dia tuh mencari dan menyeleksi stimulus yang diberikan gitu. Jadi misalnya ada dorongan yang dikasih dari luar, dia tuh bakal diseleksinya, ah, ini bagus nggak ya? ini ini worth it nggak ya gitu? Selanjutnya kita akan membahas tentang teori kesadaran, teori kesadaran menurut Sigmund Freud. Dalam teori tentang alam sadar. Ferd menjelaskan bahwa alam sadar adalah satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas. Kesadaran itu merupakan suatu bagian terkecil atau tipis dari keseluruhan pikiran manusia. Hal ini dapat diibaratkan dengan gunung es yang ada di bawah permukaan laut, di mana bongkahan es yang tidak nampak di permukaan laut lebih besar daripada yang nampak. Prasadar dan ketidaksadaran. Prasadar adalah segala sesuatu yang dengan mudah dipanggil ke alam sadar. Contohnya kenangan yang sudah tersedia. Yang kedua ketidaksadaran. Ketidaksadaran ini berisikan segala sesuatu yang sangat sulit dibuka alam sadar, seperti nafsu, insting, serta segala sesuatu yang masuk ke dalamnya karena kita tidak mampu menjangkaunya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori kesadaran menurut Carl Jung. Yang pertama ada ego, yang kedua ada personal unconscious. Yang ketiga ada kolektif unconscious. Ego merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan-perasaan sadar. Ego seseorang itu gugusan tingkah laku yang pada umumnya itu dimiliki, dimiliki orang tuh sadar orang itu, kalau orang tuh punya ego. Pada bagian ego manusia itulah yang membuat ia sadar pada dirinya. Ego tuh bekerja sama pada tingkat conscious. Dari ego lahir perasaan identitas dan kontinuitas seseorang. Personal Unconscious Struktur ini merupakan wilayah yang berdekatan dengan ego Personal Unconscious berkaitan mengenai pengalaman yang diresepsi, dilupakan, atau pengalaman bawah sadar yang dialami oleh satu individu tersebut Personal Unconscious kita ini dibentuk berdasarkan kejadian atau pengalaman yang pernah kita alami Selanjutnya kita akan membahas tentang Collective Unconscious Kolektif unkonsius ini berkaitan dengan pengalaman dari nenek moyang yang secara universal ada pada diri manusia. Kolektif unkonsius ini berpengaruh dalam aspek agama, mitos, dan legenda. Contoh kolektif unkonsius ini adalah cerita Sangkuriang dan King Arthur yang intinya mengenai Oedipus Kompleks. Kita akan membahas tentang gangguan kesadaran. Dapat kita lihat di sini, gangguan kesadaran yang akan kita bahas ada tiga. Yang pertama narkolepsi, yang kedua somnambulisme, yang ketiga ada sleep paralysis. Baik, kita akan membahas tentang narkolepsi. Narkolepsi ini adalah gangguan sistem saraf yang menyebabkan rasa kantuk yang berlebih pada siang hari serta tertidur secara tiba-tiba tanpa mengenal waktu dan tempat. Tidak hanya ini, tidak hanya dapat mengganggu aktivitas, kondisi ini juga dapat membahayakan penderitanya. Ada gejala-gejala klasik narkolepsi. Yang pertama, rasa kantuk berlebih ada katelepsi, strip paralisis, atau hipnagogik atau hipnopompi. Mungkin sebagian teman-teman ada yang bertanya, apa sih itu katalepsi? Katalepsi merupakan kekakuan yang terjadi pada seluruh tubuh atau sebagian anggota tubuh yang diakibatkan oleh adanya gangguan saraf yang mengontrol pergerakan tersebut. Katalepsi terjadi ketika seseorang tidak bisa mengontrol sebagian fungsi ototnya. Selanjutnya ada hipnagogik. Apa sih itu hipnagogik? Hipnagogik adalah kondisi di mana seseorang merasakan sensasi halusinasi yang tampak seperti nyata. Atau keadaan seperti mimpi, namun dalam kondisinya tuh dia tuh sadar gitu. Bulis, somnambulis. somnambulis adalah suatu kondisi di mana seseorang bangun dan berjalan saat sedang tidur. So. Namun tidak hanya berjalan aja, seseorang itu bisa duduk dari tempat tidur, atau dia, dia tuh melihat keliling tapi dia dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar. Terus ada juga dia makan atau ke kamar mandi atau kemana, pokoknya dia tuh melakukan aktivitas pada saat dia tertidur atau tidak sepenuhnya terjaga. Cara yang dapat menurunkan resiko terjadinya somnambulis antara lain, itu bisa dilakukan dengan tidur yang cukup, hindari stres, dan hindari rangsangan apapun, maupun audio atau visual sebelum tidur. Selanjutnya kita akan membahas tentang sleep paralysis. Menurut medis, keadaan Sleep Paralysis ini adalah keadaan ketika seseorang akan tidur atau bangun ia merasakan sesak nafas seperti dicekek, dada sesak, atau badan sulit bergerak. Biasa tuh kalau disebut dalam bahasa masyarakat itu ketindihan. Sleep Paralysis ini bisa terjadi karena kurangnya tidur, pola tidur yang tidak teratur, posisi tidur yang tidak pas, riwayat keluarga, atau tekanan psikologis seperti stres, kecemasan, dan depresi. Hal yang dilakukan ketika terkena Sleep Paralysis ini kamu bisa menarik nafas dalam-dalam, mengeluarkan dengan paksa, dan kamu bisa menggerakkan ujung kaki untuk membantu kamu terjaga dan terlepas dari slip paralisis. Sekian pembahasan dari saya tentang kesadaran. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.